Selamat mampir, teman-teman seperjuangan dan pencarian slot gacor hari ini. Welcome back di channel Barbar Gak Ada Otaknya Ya, guys ya. <laughs> Yang gak gitu juga kali. Bukan berarti nyuruh barbar itu dalam artian bunuh diri ya, guys ya. Tapi ini hanya logika aja. Karena Rukat adalah sebuah kepastian. Kenapa kalian bermain kecil? Cilco. Bukan berarti nyuruh all-in, guys, tapi momen barbar jangan kalian apa namanya, guys, ya? Miss, gitu loh Oke, okay, nggak perlu lama-lama lagi. Mari kita cerot-cerotkan. Come on.